Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tutorial printer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara mengatasi Printer Canon G1010 Atau G1010 kasusnya adalah telat mengisi tinta ya kata Yusanya tadi telat mengisi tinta namun sebelum saya lanjutkan ya mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar jadi suara suara mobil sebenar motor itu sangat keras sekali jadi harap dimaklumi nah ini printer baru dasang, datang ya langsung kita cek saja apa benar eh, perintah ini telat mengisi nah, kita cek kita buka ya kita buka penutupnya Nah, ini perhatikan di sini. Nah, ini memang benar ya. Ini ada selang yang kosong ya. Nih, kuning merahnya kosong, biru, biru hitam. Nah, yang telat ngisi adalah warna ini tadi ya, warna merahnya ya kosong ini. Nah, kata usernya lupa ngisi tinta. Nah, ini sudah diisi ya, tintanya sama usernya, cuman hasilnya belum normal, katanya. Ya, otomatis ya. Kalau transmisi otomatis hasilnya akan tidak normal ya. Wah uh, suara mobilnya keras sekali ya. Oke langsung saja kita tangani ya. Bagaimana cara mengatasinya? Ini kita buka ya. Ini sudah kita buka. Kemudian di sini ya. Perhatikan di sini. Ini ya. Saya tunjukkan menggunakan ini, obeng, ya. Ini ada putih-putih, ini ya. Ini pengunci dari cartridge, ya. Nah, kita tes, ya. Ini kalau biasanya, kalau printer dimatikan, dia ngunci, ya. Nah, ini tidak bisa ditarik, ya. Kencang ini, nah, supaya bisa digeser, kita dorong yang ada putih-putih, ini ya. Ini kita gorong, gunakan ee, obeng, ya, atau tangan juga bisa. Nah, ini. Nah, ya, sekarang sudah masuk, ya nah seperti itu baru kita bisa bisa geser ke ke tengah ya nah seperti itu caranya supaya bisa digeser di tengah mungkin teman-teman ada yang sempat bingung ya ketika dihidupkan terus kita buka tutupnya itu dia tidak mau ke tengah ya dia tidak akan mau ke tengah ya tapi kadang-kadang bisa juga ya Kadang-kadang dia bisa juga ke tengah, cuman kebanyakan dia nggak mau ke tengah. Kita buka ini, kita buka penutupnya nih ya. Dia tidak mau ke tengah. Nah, itu caranya tadi kita matikan dulu printernya, baru kita dorong menggunakan obeng atau tangan ya masuk ke situ. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi selang yang kosong ini ya? Nah, kita manual saja caranya ya. Tidak menggunakan apa-apa Kita manual Dalam keadaan mati ya Printernya Ini kita Pertama adalah Kita Angkat dulu ya Angkat ini Ya Angkat penutupnya ini Kemudian ini kita angkat juga penutupnya nah, Kenapa kita angkat? Supaya ketika kita buka cartridge ini Dia tidak akan turun tintanya Nah seperti itu ya supaya dia tidak turun tintanya ketika kita buka karternya ini nah, langsung saja ya kita buka kita cara bukanya adalah kita pencet ya pencet ini ada pencetan di bawahnya ini kita pencet saja nah dia langsung kita angkat ya nah seperti itu cara buka nah perhatikan ini ya selang tidak tidak turun ya kalau yang ini kan memang sudah turun ya nah, memang kosong nah ini perhatikan warna ini tidak ada yang turun ya nah itulah gunanya kita meng mengangkat ini gunanya udahlah mengunci supaya tinta itu tidak turun itu fungsinya ya nah sekarang bagaimana caranya supaya ini tinta ini kita sedot ya supaya ini bisa penuh lagi kita sedot menggunakan sebuah nah ini jarum sutik jarum kusuntik kecil juga bisa ya Satu sini kecil juga bisa nah saya gunakan jarum kusuntik yang besar ya nah sekarang yang warna ini yang mau kita sedot ya warna merah ya nah dan kalau kuning sama birunya kan tidak kosong tuh nah jadi kita harus tutup lubangnya ini ya. kita lobok, tutup lubangnya ini supaya Warna biru sama kuning itu tidak keluar ya Karena nanti ketika kita mau nyedot ini Tinta yang warna merah Dia akan turun ketika kita tutup ini ya nah, Soalnya kalau tidak kita tutup Dia tinta tidak akan bisa disedot gitu ya Seperti itu anunya Cara kerjanya Nah sekarang kita siapkan ya ini saya sudah siapkan double tip, ya. Double tip untuk menutup bagian kuning sama biru, ya. Kita gunting seperti ini. Guntingnya kurang bagus, ya. Atau guntingnya oke, okay. ya. Ini kita potong jadi dua. Nah, ya. setelah itu kita tutup bagian yang biru, ya. Biru sama Nih kita tutup, ya. Nanti saya perlihatkan setelah saya pasang, ya. Biru sama kuning, kurang nempel, ya. Tampilkan baru lagi yang kurang nempel oke okay. nah perhatikan ini ini ya ini kuning sama biru kita tutup menggunakan double tip ya double tip bolak baik yang merah ini kan mau kita sedot ya karena kosong ya nah, gunanya itu untuk menambah itu tadi ya nah ini kita sedot menggunakan ini nah ketika mau nyedot kita harus menutup ini ya menutup ini ya nah supaya bisa kita sedot ya nah Oh, kuningnya turun juga ya. Kuningnya turun. Berarti kurang... Eh, birunya juga turun. Nah, ini kurang kurang rapat ya. Oh, cocok. Kurang kurang melekat tanunya. Double tipnya ya. Nah, kurang melekat. Kita lap dulu nah kalau seperti ini jadi ya kita sedot semuanya ya kok sudah kejadian seperti ini double T kurang merekat kita carikan dulu <tip> <tip> oke okay. sudah siap siapkan ya double T nya nanti kurang merekat kita ganti lagi double T yang agak yang masih banyak isinya ya ini yang tadi yang sudah kurang merekat ganti, nah perhatikan ini kosong ya, merah sama biru udah kosong kita sedot semuanya ya, mulai dari kuning dulu, kuningnya kita sedot nah, perhatikan ya ini harus kita tutup ya supaya bisa kita nyedot ya oke, perhatikan disini saya sedot perhatikan. Nah, kita kita, kita kita Kita angkat ini. Kita, kita. Nah. Nah, kuningnya. udah terisi ya. Baru kita tutup. dari kuning ke biru dia ditanya bertanggungan ya. kita dari merah ya sekarang kita tutup ya tutup nah, ini sudah nah, tidak ya karena kita tutup dengan double tip yang berkatanya bagus ya oke sekarang kita warnanya merah kita seduk. Saya sama kita buka semua kunci di sini dia tidak akan turun lagi tinta yang bisa oh ya teman-teman tadi ada yang kelupaan ya ini setelah kita sedot tintanya tadi ya setelah kita sedot tintanya ini kan warna tadi yang telat ngisi katanya warna apa tadi ya warna merah ya warna merah yang tadi kosong Nah, itu warna merah cartridge-nya kartet, kita harus isi juga ya. Harus kita isi cartridge karena di cartridge otomatis kosong. Selang kosong, cartridge juga kosong. Jadi harus kita isi. Caranya adalah kita ini ya, masih ini kita buka, ini. Baru kita buka lagi sininya. Ini aman ya. Jadi tinta tidak akan keluar ya. Karena sudah kita buka sininya, baru ini tinta ya, ini ee, warna warna merahnya kita isi ya gunakan suntikan ya nah ini saya siapkan suntikan kita sedotkan tinta dari sini ya sedotkan tinta dari tabungnya kita isi sama 3 3 sampai 4 mili ya. Ya, 3 sampai 4 mili ya, segitu ya 3 sampai 4 mili karena kosong tindanya nah ini warna merah. Nah, ini kita masukkan suntikannya ke sini, nah, baru kita isi ya. Nah, perhatikan cara saya seperti ini ya. wow, wow hmm, ternyata sudah penuh ini ya. kita ada isinya. sudah ya sudah karena udah banyak isinya ini sudah ada isinya nah, sekarang kita tes sama pakai tisu ya kita tes pakai tisu hasilnya nah ini ya. tes pakai tisu nah ini merahnya tidak keluar ya hmm. merahnya tidak keluar yang keluar adalah biru sama kuning, nah ini cara supaya keluar ya, ini saya kasih bocoran ya nah ini, kita gunakan alat ini nah ini banyak dijualin ya, di Tokopedia atau buka lapak ini ada, atau di Shopee banyak juga ya, nah ini kita masukkan seperti ini Masukkan di alat ini, baru kita sedot. Ya, ya seperti ini. Kelihatan ya. Baru kita sedot. Hmm? Ya, kita sedot tintanya. Oke, sudah. Serasa cukup. Hmm, ya serasa cukup, kita lepas ya. Saya gunakan tadi dua kali sedot ya. Nah, kita lap tisu karena banjir dia kalau di sedot ya. Cacah tisu lagi. Nah, sudah keluar ya perhatikan, merah sudah keluar merah sudah keluar tapi kuningnya merah sudah keluar, kuning sudah keluar tapi birunya habis ya nah ini birunya harus kita isi juga ya birunya habis juga ini kalau awal tadi keluar ya birunya, nah ini kayaknya kehabisan biru kan dulu tinta tadi yang merah ya. Oke, kita ambilkan tinta warna biru. Ya. Tadi carikan sini. di sini. Minum susu tiga mili ya atau tiga setengah atau empat mili bisa juga ya. nih kita masukkan di sini ciri biru ya penuh kalau ada lebih hanya kita sedot sini aja Oke seperti itu nah baru lagi eh baru kita gunakan alat tadi ya sedot lagi gunakan alat tadi Nah kita sedot Ya, ini sudah dimasukkan oke, okay, sudah kira-kira cukup oke, okay, sudah bagus ya kita siapkan tiso. Nah, ya, biru, merah, kuning sudah keluar dengan bagus. Oke, demikian ya cara saya gitu, cara mengatasi cartridge yang kosong tadi ya. Kosong tintanya, jadi kita suntip ah, sun dengan tinta mana yang kosong, baru disedot menggunakan alat. Nah, ini ya, jadi baru kita tutup, tutup. Nah ini aman ya, tidak ada kosong. Nah demikian ya. Semoga bermanfaat. Wabil Taufiq Walhidayah. Semasalahualaikum warahmatullahi wabarakatuh.